GBP/USD Bullish; Awasi area kritis. Harga GBP/USD kembali terkoreksi tetapi bias harian pergerakan emas masih terlihat berada dalam kondisi bullish.